Ini khusus bagi orang-orang yang suka mengarang-ngarang cerita bohong Untuk membuat orang lain tertawa Ini ancaman Termasuk bagian dari akhlak yang buruk dan dosa Kalau orang kebetulan tertawa karena memang sesuatu yang benar Diceritakan tidak masalah Tapi kalau rekayasa cerita Ini tidak boleh ya. Kata Nabi SAW Celakalah bagi orang yang bertutur kata lalu berdusta Agar dengan dustanya itu dia bisa membuat tertawa satu kaum. Celakalah baginya, kecelak. kemudian celakalah baginya. Hadis ini Hasan riwayatkan Abu Daud Jilid tempat halaman 293 atau maaf 297, An-Nasa'i dalam Sunan Kubra jilid 6 halaman 329, Tirmizi jilid 4 halaman 557. Nah, ini akhlak yang buruk teman-teman sekalian. Jangan dianggap sebuah prestasi. Kadang-kadang dia sengaja buat cerita bohong Walaupun niatnya baik untuk menyentuh orang Ataupun membuat orang lain tertawa Ini tidak boleh ya Hukumnya tetap masuk dalam kategori akhlak yang buruk dan dosa ya Jadi yang boleh adalah Kita bicara apa adanya Dia salah kita nasihatin, dia benar kita dukung Kalau ada sesuatu cerita yang memang dasar yang Membuat orang tertawa, apa adanya Memang karena kejadiannya memang lucu Maka itu boleh saja, tapi rekayasa Ini tidak boleh Dan makna wail dalam bahasa Arab Luas sekali, yang kata Nabi SAW Wailun lahu thumma wailun lahu Wail bisa berarti kecelakaan, kehinaan, siksa di api neraka ya, kehancuran, kebinasaan, maksud dalam makna wail semuanya. Maka di sini diancam kehancuran bagi orang-orang seperti ini.